Tanaman porang dikenal sebagai nama latin Amorpopalus oncopylus Tanaman ini termasuk sebagai salah satu tanaman umbi-umbian di Indonesia Tanaman porang juga memiliki nama latin Tesiles, Acung, Ilus kuning, dan Pacoan Sedang menjadi tanaman yang memiliki tingkat permintaan ekspor yang tinggi Sehingga budidaya tanaman porang ini sedang banyak digantungi di sektor pertanian Tanaman yang memiliki aroma tak sedap ini ternyata sudah banyak digunakan sejak zaman penelituan Jepang. Tanaman porang banyak digunakan untuk logistik dan industri pangan. Kini, tanaman ini banyak dibudidayakan sebagai bahan pembuatan tepung, nasi, dan mie, sirataki. Selain digunakan sebagai bahan pangan, tanaman porang ini juga banyak digunakan sebagai bahan baku pelapis anti air, cat pengental, negatif film, bahan bakulen, kosmetika hingga pita celoloid. Hal ini dikarenakan dalam tanaman porang memiliki senyawa glukoman yang dapat merubah masa kental dalam air dan bisa membentuk gel. Berikut ini manfaat tanaman porang bagi kesehatan, yang dirangkum dari berbagai sumber. Satu Menurunkan Berat Badan Salah satu bahan pangan yang sedang populer digunakan untuk orang-orang yang sedang menjalani diet adalah sirat raki. Hal ini lantaran sirat terbuat dari tanaman porang yang memiliki senyawa glukoman yang ternyata efektif untuk menurunkan berat badan. 2. Menurunkan Kadar Kolesterol Selain penemuannya yang efektif untuk menurunkan berat badan pada pasien obesitas, senyawa glukoman ini ternyata juga efektif untuk menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Studi ini melibatkan 22 penderita diabetes tipe 2 yang diberikan suplemen konyaku glukoman. Dalam studi tersebut, Ternyata, suplemen konyaku glukoman dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. 3. Menurunkan kadar gula darah Pada tahun 2001, ada sebuah penelitian yang membuktikan bahwa senyawa glukoman punya manfaat untuk menurunkan kadar gula darah. Dengan turunnya kadar gula darah dapat menurunkan risiko untuk terkena penyakit tekanan darah tinggi kolesterol tinggi, resistensi insulin, dan diabetes. 4. Sumber Pangan Sehat Seiring dengan berkembangnya teknologi pangan, ternyata tanaman porang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Tanaman porang yang mengandung senyawa glukoman dapat diubah menjadi tepung yang mengandung banyak nutrisi. Selain kaya akan nutrisi, tepung dari tanaman porang ini juga rendah kalori, mengandung serat yang sangat tinggi, dan punya 7 macam asam amino yang penting untuk tubuh. 5 Mencegah Kanker. Dalam sebuah studi, bahan makanan dari tanaman porang ternyata memiliki manfaat untuk mencegah penyakit kanker baru paru Selain itu, tanaman porang ini tak hanya bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan kanker dan jad prakanker, juga mencegah kanker. Selain itu, studi juga membuktikan manfaat konyaku glukoman bisa menurunkan tingkat keganasan tumor dan kanker. Meski demikian, studi tersebut masih terbatas dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. 6. Mengatasi sembelit Glukoman yang terdapat dalam porang dapat membantu mengatasi masalah sembelit kronis. Hasil penelitian menunjukkan, penderita sembelit yang diberi glukoman selama 10 hari, frekuensi buang air besarnya bisa kembali normal. Demikian 6 manfaat tanaman porang untuk kesehatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you next.